vitaminnya datangnya langsung dari idola kesayangan kita Bunda Lesti, disimak persahabat di unggahan terbaru Bunda Lesti yang mengunggah foto cantik persahabat ya, Masya Allah senyumnya luar biasa banget ya idola kesayangan ternyata Bunda Lesti hari ini ada di tempatnya Kak Senipunan Maseri ini persahabat ya MS Glow Masya Allah banget ya Senyum bahagia dari idola kesayangan Kita ini selalu bikin kita semangat Dan semakin bangga Kepada idola kita Dari pasingan ini pun ada info ya Untuk warga konohan dari Bunda Lesti Kejora Selamat MS Glow Beauty Atas launching fitur konsultasi dokter Dalam MS Glow Beauty Tools Aplikasi ini bakal jadi solusi buat kalian, kau mager nih, sekarang bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan lewat handphone, dimanapun dan kapanpun, jadi bisa menganalisa kulit wajah kamu dan dapat produk sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Yuk, download dulu aplikasinya di Google Play atau aplikasi store dan daftarkan diri kamu untuk bisa akses fiturnya. Itulah info dari Bunda Leasi Kejuara mengenai MS Glow nih, persahabat ya, karena MS Glow Beauty sudah tentunya meluncurkan fitur konsultasi dokter dalam MS Glow Beauty Tools di aplikasi nih, persahabat ya, Masya Allah. Berkabar semoga selalu lancar untuk MS Glow. Hingga main juga tanggapan komentar yang diberikan di persahabat salah satunya dari Kak Fahrid Mutamat, setar ikut menanggapi Love You Dede. Katanya, tuh Kak Fahrid ini selalu berkomentar di postingan Bunda Lesti, Masya Allah ya, Bunda Lesti selalu banyak dikagumi oleh banyak orang yang selalu setia, yang selalu baik, mensupport dengan tulus buat Lesti dan Rizky. Bila Masya Allah, kita lihat juga di persahabat Bunda Lesti terlihat sangat glowing sekali ya, senyumannya bikin candu banget tuh Persahabat aplikasinya sudah ditunjukkan langsung oleh Bunda Lesti Gejora Lewat handphone aja kalian bisa nih persahabat ya Download sekarang juga linknya ada di akun Instagramnya Bunda Lesti Gejora Tuh, Masya Allah banget ya, semoga Bunda Lesti selalu menjadi brand Ambassador MS Glow, amin Kemudian persahabat disimak juga di Bang Ariel 2 jam yang lalu menggugah foto bareng Abang Fatih. Masya Allah banget ya, vitamin muncul juga lewat Abang L. Ini semangat warga Konoha dan salvok juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah. Abang L kesayangan banyak orang Sehat-sehat selalu yang anak pinter Amin katanya tuh Masya Allah banget ya Kesayangan banyak orang Abang Fatih Hingga dibanjiri juga komentar Dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Delvina Lesler mengatakan Amin Masya Allah Tabarokallah. Tuh Mudah-mudahan sehat selalu ya Untuk Abang Fatih Dan kita Salvok dengan sepatu yang dipakai oleh Abang L Bersahabat ya Perhatikan semuanya salvok dengan sepatunya Abang Fatih karena warnanya itu berbeda Yang di kanan itu warna hijau dan yang di kiri itu warna merah Kita lihat di kolom komentar dari kalau jadi sahabat nanti gak jadi mengatakan nih Sepatunya lain sebelah tuh om si abang katanya tuh <laughs> Ini model nih bersahabat ya Kita simak aja nih di fashionnya Abang Fatih untuk sepatu yang dipakai oleh Baby L, ini emang modelnya begini nih persahabat ya, warnanya memang berbeda, ada warna merah dan hijau. Ini Gucci nih sepatu yang dipakai oleh Abang Fatih, dibanderol 4.194.578 rupiah. Wow, luar biasa banget ya harga yang fantastis untuk sepatunya Abang Fatih. Semoga berkabar barokah dan selalu berikan kelancaran rezekinya. Kemudian juga persahabat, ya, ada vitamin lewat ugan kak Wiamungsi ini. Wah, abang Fatih ya selalu menemani bunda lesti kemanapun. Dan kali ini postingan kak Wiamungsi ada abang Fatih bersama bang Lintar. Ini double L nih persahabat ya, Leslar dan Lintar. Bang L ini tentunya persahabat ya terlihat tidak mau diajak main oleh bang Lintar nih, bang L, abang baunya sama om Maung katanya tuh ya, wow, <laughs> tapi sangat menggemaskan sekali perhatikan ekspresinya abang L. Lagi main bareng Bang Lintar, aduh ini sih cute banget ya Masya Allah Bang Fatih selalu menjadi sorotan dan selalu menjadi pusat perhatian Doakan yang terbaik para ya Untuk keluarga Leslar, semoga selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita pun masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya di hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya